Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Lesler Lovers Dimanapun kalian berada selamat sore Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan informasi terbaru Kabar baik, bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah per untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Ada kabar yang sangat membanggakan sekali untuk warga konoha kita semuanya. Alhamdulillah, lagu Bunda Lesti Kejora dengan judul lagu insan biasa. Sudah tembus 16 juta viewers dan masih masuk di jajaran trending nomor 7. Wow, ini keren per ya. Congratulation untuk Bunda Lesti Kejora. Lagunya sudah tembus 16 juta, yuk sama-sama buat kita semuanya streaming terus. Semangat untuk streaming lagu Bunda lesti Kejora. Alhamdulillah, persahabatnya selalu bersyukur dengan, dengan pencapaian yang sangat amat luar biasa. Mudah-mudahan makin kompak, makin solid untuk kita semuanya, selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita mendapatkan kebahagiaan. Siang tadi, persahabatnya Bunda Lesti mengunggah foto berdua di story-nya. Masya Allah, persahabatnya kalau diperhatikan terlihat mereka berdua memang sangat mirip sekali. Ini definisi jodoh, mirip banget persahabatnya. Mereka berdua, masya Allah, sehat selalu, pokoknya untuk ngeleslar. Rukun rumah tangganya bahagia terus. sakinah mawadah warohma. Amin. Begitu banyak komentar yang diberikan di unggahan ini. Di antaranya dari akun Folinaster mengatakan Masya Allah kirain Abang Fatih, Ya Allah, Ya Rob jodohkan mereka sampai syurganya Allah. Amin. Ada juga persahabat tanggapan dari Winche Winarni. Pertama lihat, siapa sih yang selfie-selfie sedekat itu sama bundanya L? Setelah ku perhatikan dengan seksama, ternyata papanya L Sumpah baru pertama ini saya telat mengenali kalau itu Rizky Bilar. <laughs> makin kesini, persahabatnya, memang papa B makin dewasa. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga berikutnya, persahabat. Kita juga merasa bangga sekali ya Ketika melihat Bunda Lesti Tentunya ada di TV muncul Persahabatnya walaupun lewat iklan MS Glow Alhamdulillah Persahabatnya tentunya kita Merasa bangga Bunda Lesti kembali muncul di layar Kaca, kali ini ada di Trans 7, persahabatnya iklan MS Glow Alhamdulillah Tentunya pas banget Bunda Lesti kejora Wow, makin cantik Makin soleha Makin membuat Warga Konoha pastinya selalu kagum dan bangga. Sehat terus untuk Dael, terus berkarya, dan selalu memberikan karya terbaik. Amin. Untuk berikutnya kita simak juga di story Sendal Putih Bilar, persahabat ya. Ini sih terkhusus untuk para netizen sih, persahabat yang suka selalu nyinyir kepada Rizky Bilar terutama. Perhatikan di postingan ini, ini mengenai tentunya masalah... Semalam, ketika tentunya video yang diunggah oleh Kak Margin tidak terlihat, Papa B menemani Bunda Lesti dan Abang L bukber bareng keluarga Kak Margin. Kita lihat di postingan ini sebuah kalimat: "Coba, kalau apa-apa tuh lihat dulu ke diri sendiri sebelum komen biar nggak kelihatan begonya. Semisal nih, suaminya kalian kerja ke kantor, kalian ikut nggak ke kantor dia nungguin?" Seandainya kalian juga ada kerjaan, kalian mau suaminya nungguin di situ. Ya, Leslar itu sama kayak kita: ada waktu buat bekerja, buat keluar, sekedar hangout sama temen, dan ada waktu buat keluarga dan quality time berdua. Gak bisa bayangin kalau seandainya Pak Suami yang gak ngerti kerjaan aku ikutan nemenin aku ke kerja di bank. Lah, apa gak bikin malu dan bikin langsung dipecat? Ini ibarat persahabat ya. Jadi untuk semuanya, jangan terlalu ngekang persahabat ya. Kita doakan, kita support yang terbaik untuk Lesnar family. Mudah-mudahan, idola kesengan kita dan kita semuanya selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di wastingan Lesnar Bangke Singapura. Ini mengunggah persahabatnya sebuah postingan dari Felin Ratu Ayu yang mengunggah video Pak Menteri Santiago Uno yang mendukung penuh persahabat ya, ini mendukung untuk single Felin Ratu Ayu Felin Ratu Ayu ini persahabatnya salah satu ramal yang sudah tentunya meminta maaf lewat media sosial kepada Lesti dan Rizky Bila terkhusus ya yang ramalannya membuat gaduh banyak orang, terutama Leslar Lovers kita simak persahabat kelima caption yang ditulis oleh Leslar Bagi Singapura Ya Allah lucu sekali negaraku, juga Pak Menteri, orang bikin heboh satu Indonesia Raya, bikin fitnah orang, sampai para netizen maha benar, makan bulat-bulat ramalan kartu taruh dia, sampai-sampai membunuh karakter orang. Oh Pak Menteri dan para artis yang ikut bully MRB masih juga follow dan kasih ruang? Mana Bapak dan Ibu KP Pusat dan Bapak Ibu Komnas HAM? Kenapa pada diam aja? Orang bunuh karakter orang? Kok beri ruang aneh sekali Indonesiaku ini tentunya berkomentar mengenai Pak Menteri Sandiaga Uno yang mensupport dan mendukung single Vellin Ratu Ayu. Warga Konoha, persahabat, ya, tentunya tidak respect banget ya dengan orang-orang yang mendukung, yang tentunya sudah memfitnah Lesti dan Rizky Bilar terutama, persahabat. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan idola kesayangan dan kita semuanya selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat jangan lupa untuk mensupport Leslar ya karena Lesler hari ini kegiatan tadi siang meeting bareng dengan dengar disaling bersama orang-orang hebat juga kita doakan apapun yang dilakukan oleh Lesti Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran hanya doa terbaik pastinya yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru kabar baik dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.